Saya percaya bahwa uh, yang memegang fotografi ke depannya adalah yang memegang data. Kita berbicara sekarang tentang Mas ini sendiri di saat. Uh, berdiri dan misalnya melakukan pergerakan dengan nama Rau Ini bisa, Mas wahyu itu benar-benar hidup dari Rau sindika Hidup? Sampai sekarang hidup. Jadi nggak bekerja di bidang lain? Enggak. Ya karena kita harus konsekuen. Enggak. Apa yang kita lakukan itu harus kita bertanggung jawab. Ya gue bisa hidup dari Rau. Itu pilihan. Itu pilihan yang harus kita... Kasih solusinya juga, lo milih di sini juga, lo nggak boleh berlangsak di sini. Lo memang hidup, kayak eh, hidup dengan takaran kita masing-masing. Hidup kita bisa hura-hura, bisa senang-senang kok. gitu Jadi tadi pas-pasan. Pas lagi Ferrari, pas. Pas nggak ada pas, duit. Pas, <laughs> ngapain juga. Ngapain <laughs> ya seenggaknya ada tulisan terang kan keren. Gitu, Iya. Gitu. <laughs> ya, ya, ya. ya, ya, ya, ya. Tadi, ngomong tadi bahwa... Role itu bisnis dan dan movement. Itu yang nggak bisa dipisahkan. Iya. Jadi kita bergerak juga ber, bekerja di sini. Bekerja iya. dengan, ya tadi kita mengembangkan, kerjaan kita itu mengembangkan dari hal-hal yang kita berfotografi itu tidak hanya memotret, dan itu bisa jadi kerjaan. Udah tua. Gila sih, Mama. maksudnya. Kata -kata, jadi gila banget iya. deh sesuatu pergerakan. Ruang lingkupnya oke, okay. sekarang iya. itu role sudah besar ruang lingkupnya saya bilang Rao itu udah banyak mempengaruhi orang, udah banyak ruang lingkupnya itu bukan hanya sekitar uh, 10 orang, 20 orang, 30 orang, tapi udah besar, dan di saat Rao sindikat masih kecil, saya bilang orang gila sih. Ya, maksudnya Mas Wahyu gitu, mau hidup benar-benar untuk Rao dan darinya. Itu berat banget, dimana yang saya tahu pergerakan Rao jarang banget yang ada histori. Ya ya karena itu lagi bukan lagi kita gaya gitu bukan legek, gaya kan? <laughs> jadi emang karena apa kita sadar dari awal gitu karena apa tadi planning kita harus punya planning yang dari awal udah punya planning apa yang dilakukan row itu bukan sesuatu yang seksi itu yang harus kita garis bawahi ini bukan sesuatu yang seksi yang lu juga jarang menyadarinya lu lu lu hmm. mana tertarik orang pemerintah sponsor untuk membiayai apa yang dilakukan row salah satunya yang harus kita cukupin lu harus cukup dulu nanti beres pada nonton video ini terasa jadi kita emang bukan lagi ya kalau kalau gua sendiri tidak mau diintervensi dengan apa yang gini gitu kalau kita mengadakan sponsorship atau uh, itu gitu pasti ada intervensi kepentingan, yang, juga, kepentingan juga ya ya ketika lo sponsor datang ke sini lo harus datang ya sebagai, lu sekeci SR aja sini lu nggak usah jualan karena yang gue lakukan ini bukan sesuatu yang komersial ini sesuatu yang memang idealnya untuk fotografi Indonesia itu, gitu, bahwa iya, konsekuensinya gitu. makanya yang gue bilang tadi ketika kita memilih itu jangan banyak ngeluh dan kita harus tahu resikonya apa Jadi, mulai dari itu ketika lu membiayai misalnya kita bikin satu festival fotografi ya kita udah dulu annual fotografi ya gua pengen sesuatu yang tentang festival ini harus ngomong tentang edukasi gitu versi apa enggak nggak nggak ada sponsorship yang mau untuk membiayai hal-hal sangat idealis gitu ya caranya biayai sendiri gitu gua kan bukan nggak butuh sponsor gua sangat butuh sponsor sebenarnya tapi ketika hal-hal yang berhubungan dengan gini, ketika kita sudah menyiapkan yang ada atau tidak sponsor ya tetap jalan ada sponsor alhamdulillah gitu bisa gak ada ya, jalan semoga nggak ada. Ada. ada ya gue cari sponsor yang emang lo punya satu kesepahaman terhadap pergerakan dulu deh dan edukasi juga dan edukasi kan perhatian. kita emang, emang titik beratnya di sini kan ngomong edukasi apapun yang dilakukan, suatu yang mungkin orang lain apain sih? sih itu ya itu gitu makanya tadi balik lagi bahwa role is adalah bisnis dan movement nggak bisa dipisahkan karena itu saling saling saling berdampingan. Jadi kenapa Jaki bilangnya uh, saya bilang saya sendiri bilang bahwa Wahyu itu termasuk orang-orang yang benar-benar gila karena yang Jaki tahu yang Jaki kenal Wahyu sendiri bahwa pergerakannya itu bisa sampai kemana aja. Ini benar-benar di Indonesia itu benar-benar dikejar untuk bener untuk bikin sesuatu pergerakan kayak yang Jaki tahu ke Lombok kemana. itu benar-benar pakai biaya sendiri. Ya ya makanya Jaki nanyain bahwa Wahyu itu berubah hidup dari rawa. Enggak sih ya? Karena berat loh untuk bikin sesuatu pergerakan. movement yang apalagi kita nggak didanai. Apalagi kita mempengaruhi orang ya. Nah, dari pas awal. Kesulitan yang Wahyu rasain itu. Wahyu rasain itu apa sih? Jangan dipikir ada kesulitan. Enggak ada kesulitan. Kalau dipikirin kesulitan ya gak. enggak. Anggap aja enggak ada yang sulit jadi bisa sesuatu yang kalau kita udah dari awalnya dipikir, oh sulit-sulit jadi udah males sudah gitu go udah kalau kita mau go tapi ya balik lagi sesuatu ketika semua di planning yaitu udah ada udah ada parameternya ada tolak ukurnya kemampuan gua sampai mana gitu. terus gua harus ngapain ternyata gitu. terus keberlangsungannya kayak gimana gitu karena ya dibilang kita hidup dari roh ya kita hidupnya dari roh ya kan ngomong raw adalah ngomong tentang perpaduan adalah bisnis dan movement jadi emang itu hal yang emang berbandingan ya. jalan bareng harus, misalnya ini saling mempengaruhi pisan gitu raw gak ada movement juga gak gerak e, movement gak ada rawnya sendiri juga gak akan gerak jadi emang ini sesuatu yang gak dipisahkan, makanya saya bilang dari awal bahwa, ya ini perpaduan adalah bisnis dan movement, Nah, ketika kenapa kita tidak suka bukan tidak suka ya maksudnya eh uh, enggak banyak tergantung terhadap sponsorship ataupun apa ya uh, bantuan pihak ketiga gitu karena ya kita mau dari awal emang kita belajar mandiri itu Ini hal-hal yang emang ini hal yang tidak seksi yang memang kita sadar bahwa ini hal yang tidak seksi, hal yang mungkin kurang menarik buat beberapa orang. Uh, korporasi dan hal -hal. Ini ya, gitu maksudnya kalau untuk orang untuk orang menarik tapi untuk jualan mantel gitu eh jadi ke maksudnya untuk branding suatu produk sponsorship itu kurang maksudnya tidak menjual karena kebanyakan kan hard selling mereka sementara kita fokusnya hal-hal yang memang edukasi dan hal yang tidak seksi di dunia untuk jadi dari awal kita udah mempersiapkan itu bahwa apa yang gue lakukan, gue juga harus sudah punya uh, plannya harus, harus ngapain. Gitu. Jadi emang ya kayak perpustakaan fotografi keliling sebenarnya yang paling paling membutuhkan dana yang besar adalah di perpustakaan gitu. karena itu pergerakannya kalau kita ngomong keliling itu kan konsep kita keliling itu gimana caranya uh, kita bisa sebanyak mungkin bisa berkeliling Indonesia gitu, untuk bisa mengenalkan literasi fotografi. Awalnya emang kita emang dibilang gila ya, rumah yang gila. Gitu. Minimal tiap minggu itu harus keluar kota untuk untuk, untuk bisa apa? Eh, apa Memberikan edukasi, literasi, terus ngasih eh, campaign terhadap buku foto itu emang kita eh, wajibkan dulu ya, awal-awal tahun itu keluar minimal keluar keluar, kemarin ya, kita itu awal awal kita PFK itu hampir tiga kota besar ya di Indonesia yang kita sambangin itu sudah itu sudah dalam satu, tahun pertama ya dan juga untuk kemungkinan bahwa Jackie juga mempelajari tentang Wahyu Mas Wahyu dan Rau itu, dan untuk kemungkinan bahwa fotografi keliling lah yang mengangkat nama Rawu juga kan enggak. Itu sebagian. bagian, kita nggak mau bisa, nggak bisa ngomong satu bagian kan. Kita ngomong satu bagian, kan? itu saling saling bagian, kan? Kita ngomong yang mana. paling keren. Kita ya semuanya keren. Sombong. Sombong Kita ngomong Sombong bagian, kan? Kita ngomong satu bagian, Kita ngomong Kita ngomong satu bagian, kan? Kita bahwa nggak eh, bisa, satu gerakan... menihilkan gerakan yang lain. Bahwa force sama, gitu kan. sama, cuma emang kita tritonnya... berbeda, gitu. Mana yang lebih bagus, ya... semuanya bagus. Semuanya bagus, cuman mungkin... lebih seksi, ya. Kata... Jadi kenapa? Karena jadi ngelihat di media... Uh, internet, ya, terutama... Jackie mencari tahu itu, banyak... yang mengangkat itu bahwa... pergerakan fotografi keliling ini... termasuk yeah. hal yang seksi, sih, kalau kata Jackie. Di mana Rauh Sindikan... Dan mau itu keliling Indonesia untuk benar-benar berbagi contoh literasi itu seperti ini. Karena suka yang seksi-seksi, suka -seksi. yang seksi-seksi. <tuh> ya untuk jualan. Jadi ya, bilang untuk korporasi makanya dong. Ayo. Uh, ayo. <tuh> ya karena kan kenapa uh, kita bukan bukan narsis ya untuk mengabarkan fotografi. Kenapa keputusan fotografi banyak disorot itu? Karena kita juga itu bagian dari. Planning kita untuk bisa ngomong tentang awareness. Kita pengen menimbulkan apa ya, Menimbulkan kesan bukan menimbulkan kesan. Kita pengen bahwa perpustakaan fotografi itu keliling itu harus dilihat. Ini orangnya keliling terus. Dia punya segitu, terboga capek gitu. Ini terbuka capek. Jadi ketika kita pengennya, tujuannya ketika kita tidak mengenal capek, lo yang didatangi juga gak akan lebih enggak nggak akan capek juga melihat buku foto atau apa, hmm. sebenarnya itu kenapa kita sangat sangat eh, dalam kutik narsis di medsos gitu kan mengenai PFA karena ya kita pengen informasi itu, karena ketika ngomong PFK, panggungnya ya, dari mana informasinya cuma ada di media sosial gitu. jadi gerakannya eh, bisa dipantunya hanya di media sosial gitu. dan kita pengen mengembarkan sesuatunya ya lewat media sosial gitu kan, ya makanya Kenapa dibilang seksi, itu sebenarnya banyak, banyak tersorot gitu. Karena itu, emang kita sengaja untuk bisa uh, PFK ini kayak bergerak, namanya keliling, kalau lo nggak di sering-sering keliling, bukan perusahaan ketigrafi ya. keliling. Ya. Itu sih. Itu. Uh, ya, itu bagian dari strategi komunikasi, sih. strategi komunikasi. Bukan masalah baik dan mana yang lebih baik sama. mana juga sih. Nah, kita balik lagi ke pribadi eh, tadi kalau misalnya kesulitan enggak ada yang ngerasa sulit cuman tantangan terbesarnya di saat bergerak sebagai Mas Wahyu itu apa sih? ya melakukan pergerakan tantangan tantangan kalau saya mah lebih senang tidak ngomong tentang challenge challenge itu challenge itu challenge bagi saya adalah gimana bisa mencapai tujuan bukan apa ya, bukan kendala prinsip saya ya, oh, iya. makanya uh, ketika uh, apa sih tantangannya, tantangannya gimana ini bisa dikomunikasikan, ini bisa maju dan sebagainya, kendalanya ya kalau ngomong kendala, ntar sangat normatif kendalanya, oh, iya. ya semua orang akan mengalami tapi ketika kita uh, punya komitmen gitu dan kita ngambil komitmen itu berarti kita sudah gak ada nggak ada keluhan tidak ada kendala anggap aja sudah selesai kalau menurut saya ya, gitu. Berarti benturan atau titik terberat uh, di saat Mas Wahyu menjalankan rous ini apa sih? Sebenarnya titik berat titik beratnya adalah di kita yang sadar adalah duit bisa dicari hmm. tapi kaderisasi yang harus yang susah dicari ya, makanya kemudian kesulit kalau ngomong tentang kesulitan gimana kita ngomong tentang uh, orang ngomong roll itu bukan ngomong saya, roll itu udah ngomong roll dikerahkan gitu, makanya saya sering begitu ini terlalu mencuat persen-persen kita gitu, kita tan, udah ini terlalu jauh gitu. kita redam dulu, kita redah ya. untuk bisa ngomong bahwa entah entar siapa yang melakukan ini, ya pasti akan ngomong tentang gerakan ini bukan persen-persennya. Kendalanya sebenarnya lebih ngomong kita, lebih gimana kita mencetak apa ya? Me kaderisasi mengajak mengkaderisasi kalau mengajak mah beda lagi mengkaderisasi yeah, untuk yeah. bisa terlibat langsung di gerakan so, yeah. ini itu sih challenge terbesarnya itu kalau soalnya yang namanya gerakan daripada dilakukan hanya satu orang atau dua orang lebih baik dilakukan oleh banyak orang yeah. dengan berharap ruang lingkup orang-orang masing-masing itu terpengaruhi juga yeah. Yeah. ya kendalanya lagi yang harus kita pecahkan adalah sebenarnya ketika gimana maupun hufun ini harus mandiri, harus bisa membiayai dirinya sendiri. Nah itu gimana kita challenge tantangan gitu gitu bahwa pada titik ini dia harus mandiri, dia harus bisa melakukan ini dia harus sendiri melakukan tanpa ini. ada supporting secara verbal dari misalnya Rao. Dia harus bisa gerakan-gerakan ini harus bisa membeli bensinnya sendiri tanpa Oke. harus membebanin uh, Rung, Induk. Induknya gitu. Karena kan kita juga Pasti uh, banyak hal-hal yang bisa dilakukan Dengan isi memandiri kita bisa konsen ke sini, ke sini, ke sini lagi Dan bisa memperbanyak sindikasi Kita lagi kan? ya. Jadi uh, semakin banyak juga Pergerakan-pergerakan yang sudah tumbuh Dengan sendirinya berarti kan ya, ya, ya. Dengan tujuan seperti itu kan. Ya, ya. Nah kalau misalnya Yang jadi penasaran uh, Untuk menghadapi sebagai pribadi Mas Wahyu nya gitu. Di saat memilih uh, pergerakannya sebagai kehidupan dan sumber kehidupan. Pasti ada pro kontra di dalam ruang lingkup keluarga atau. Oh iya, Pas gimana sih cara mengatasinya dan apa ya? Ya, udah kurang uh, atau gua pengen emang kayak gini yaudah, gitu. ya, udah gitu Tadi kan risikonya itu. Yang bikin kayak keluarga sudah tidak tidak punya pilihan lain selain menyetujui kayak gini misalnya, gue nggak pernah minta dari awal bikin atau ataupun sebelumnya minta modal, gue bisa hidup sendiri, gua bisa bertanggung jawab dengan apa yang gue lakukan, ya pasti pengen misalnya, ee, karena ketika ngomong tolak ukur gitu, tolak ukur apa sih misalnya, tolak keberhasilan ketika kita kamu mencolok ukur keberhasilan kita, kita normatif ya kita takar hmm. dengan kekuatan uang itu akan jadi masalah gitu, karena pasti ngomong tentang lu sejahtera atau enggak iya yeah. tapi ketika lu ketika lu ngomong pergerakan parameternya keberhasilannya apa? Nah, itu kan kita melakap meletakkannya di porsi yang berbeda nah ketika lu melihat kayak oh, gua bisa kayak gini gua bisa melakukan ini gua bisa melakukan ini dan gua misalnya gitu. Mau bisa keliling dengan Indonesia gitu kan dengan dengan apa yang gue lakukan, gue banyak pertemanan itu sebenarnya pencapaian yang yang menurut saya itulah pencapaian apa yang saya lakukan. Gitu. Jadi apa yang merayu inginnya sebenarnya lebih ke itunya, ya lebih ke situ. Kan, maksudnya ya ketika ngitung parameter-parameter kerjaan kita kan di folder situ. Hmm. Uh, ya kalau ngomong tentang bisnisnya sendiri ya pasti ada naik turun gitu. Hmm tapi ya ketika kita masih bisa bisa bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dan tidak banyak mengeluh itu sebenarnya sudah selesai gitu ya pasti banyak loh teman-teman yang sudah lebih sukses dari kita gitu ketika melakukan itu nah sebenarnya itu maksudnya di di Rau sendiri kita mungkin ini satu kelemahan ataupun bless gitu. bahwa di kita, di kita itu zero opportunity Enggak boleh namanya opportunity di itu yang kita api karena... ya ketika kita ngomong tentang opportunity kalau menurut gua itu kita akan bersenggolan dengan banyak orang ya nah, kita memang nggak mau apa yang kita lakukan itu bersenggolan dalam artian eh, melakukan hal-hal yang emang opportunity itu kalau menurut gua akan menghasilkan satu gesekan. Nah, itu yang yang kita kita hindari banget. Jadi nggak boleh ada opportunity di raw sendiri di lingkaran dalam ya gitu. Di ring satu raw itu nggak boleh ada namanya opportunity. Mengalir aja dengan dengan apa ya dengan dengan, dengan alami ya itu. Bayar rejeki mah rejeki gue. walaupun dengan resiko raw sendiri berjalan dengan tambah. Iya apa apa tapi nah, lambat tapi kita punya parameter ukurannya gitu. Gue udah bisa mencapai pencapaian yang gini. Gue udah bisa sampai titik ini Biarpun dalam skala kecil ya. Yeah. Tapi kan kita bisa ngaku meng mengukur gitu. Nah, yaitu mungkin e, banyak teman-teman yang lain banyak anjir mana tuh? goblok pisang. gitu. Maksudnya goblok pisang. teh tidak banyak kita menyia banyak kesempatan untuk bisa benghar. Lah, gitu. nah, kita tidak menolak rezeki tapi ketika kita ngomong dalam dunia bisnis yang apa-apa ya. Filsafat filsafat nah, gitu. ya so, so bijak gitu. Di <laughs> berbisnis di Rao adalah zero opportunity. Kita mending melakukan hal-hal yang memang oh ini tidak bersinggungan. Kalau ngomong opportunity pasti jalannya gini pasti ngejar. Nah, itu pasti nyenggol. Gitu. Nah, itu berarti ada yang enggak senggol. Ya. ya karena kita tidak pernah melakukan gitu. secara bisnis kita karena kita anugerah kita gitu di sini tidak pernah bersenggolan dengan teman, dalam artian berbisnis, ya, gitu. ya akhirnya kita juga nggak pernah diganggu, kita nggak pernah disenggol, gitu, ya pasti efeknya ketika kita nyenggol orang nanti disenggol loh, gitu. ya, kita malas yang itu, -itu mah, gitu. tapi sebenarnya itu salah satu, mungkin teman-teman banyak bilang bahwa itu teh mana teh kelemahan mana, teh di Roma, dan Gana emang sih gak uke daek gitu, nyambung gak sehanut, daek bengkara gitu Terlalu slow? Slow enggak, enjoy Enjoy juga, ya, yang harus enjoy itu ya Tapi emang Woles terlalu woles? Enggak terlalu woles Ya itu nikmatin secara ilmiah gitu Karena wayah nama. Ya wayah lamuncana wayahna mah nama, wayah nama. kita Kalau belum waktunya ya udah Belum waktunya mah udah, udah senang ya Ya nah, bagi kami mah kesempatan Tidak ada kesempatan lain gitu ya Banyak kesempatan-kesempatan lain ketika tidak ini yang mungkin adalah ya. mungkin yang itu ya, kenapa kita bisa bertahan, nah, ya hampir lama lah. mungkin itu, salah satu yang kita pertahankan ya adalah berbisnis sangka opportunity itu sih jadi emang pure uh bisnis di dalam roh sendiri emang untuk menghidupi uh, pergerakannya bukan yang lain-lain ya ya menghidupin orangnya dulu kalau orang yang hidup ya, ya bergesinya ya, ya, ide ya, <laughs> sih ya lo bisa ya. aja semua caya ya, gitu. ya, ya. cuman lebih ke intinya bukan memperkaya yang bergeraknya aja cuman emang harus perkaya gitu <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> tapi benar-benar bisa, uh, menghidupi pergerakannya itu sendiri, eh, ya? Ya, yang pertamanya, gitu. ya, yes, seperti yang pertama, ngayain dulu orangnya. Dong, ya, terus, gitu. Kalau enggak kaya? Oke, oke, gitu oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, gitu. oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, kalau oke, Ya tadi makanya falsafah cukup itu, maksudnya cukup dalam artinya kita udah cukup. cukup Cukupnya takarannya cukup, berarti kalau udah cukup kita bisa share. Kalau gitu. oh, ini untuk pergerakannya, ini untuk pergerakannya. Sudah cukup mah sudah relatif ya. Gitu. Uang sepuluh ribu kalau cukup, sudah ya cukup. 100 ribu kalau kurang, ya kurang. sejuta kalau kurang, ya kurang. Ya. Uh, apa ya? Definisi cukup itu. Jadi emang kita harus mencubuk. ya. Harus-harus. Ya. Harus, harus bilang bahwa ini cuma itu hanya bilangan. Ya. Tapi tergantung kita bisa memanfaatkannya kayak ya. gimana itu kan yang harus ya. dicari Jadi kayak teman-teman sendiri di sini mungkin yang nonton untuk teman-teman uh, yang masih mencari jadi diri pengen kemana pengen kemana dan pengen dapat dukungan dari orang lingkungan rumah terutama bahwa pernah menjawabkan dulu diri sendiri. Jadi kita bisa melakukan apapun itu. Dalam maksudnya melakukan apapun itu bukan dalam hal yang negatif, tapi melakukan yang kita inginkan dengan tanggung jawab sepenuhnya pada diri kita sendiri. makanya ketika kita melakukan itu harus tahu resikonya. ketika lu nggak tahu resikonya dulu jangan diambil. ketika udah ada resiko itu nggak ada keluhan seblangsa ke apapun ya, lu nggak akan ya udah emang resiko gua kayak gini. karena kayak ngambil jalan pedang kan gitu kayak pasti terluka gitu. terlukanya kan, tapi kan ketika kita bisa mengobatin luka itu dengan cepat, ya gitu. pasti ya nggak Hal itu sebagai akar yang biasa. Jadi sebenarnya bagus. Kita tahu resiko yang ada di depan itu bagus, bagus banget ya maksudnya. Kita bukan menghindari resiko, tapi kita tahu apa jalan yang kita tempuh atau apa jalan yang kita ambil kalau misalnya resiko itu datang. Ya sudah mempersiapkan di. Makanya kita di planning semuanya yang di, di sini itu di planning. Ada yang sesuatu yang spontan dan instan. Ohui, uh, itu spontan. Uh, itu berarti uh, orang orang-orang yang berjasa untuk Mas Wahyu pribadi itu Di luar mungkin boleh di luar raws uh, di, di luar raws atau di dalam raws. Mas Wahyu siapa? banyak sih kalau disebut ini satu-satu ada yang sirik enggak, tapi banyak gitu. Kita itu banyak anugerah. Modal terbesar kalau adalah teman. Dan jaringan itu sebenarnya itu berjasa banget, semua berjasa gitu. Uh, semua teman-teman yang ada di Circle laut adalah itu yang biasa menghidupkan kita dalam fotografi atau bukan fotografi uh, uh, dalam emang ruang lingkupnya fotografi. Uh, ya, dari dulu kita uh. mau biasanya di fotografi ya, ruang lingkupnya di fotografi. Gitu. kita banyak teman-teman yang disiplin mau berbeda, tapi ya tadi balik lagi bahwa bersin dulu masalah juga di fotografi baru membereskan atau berkolaborasi dengan medium media lain itu dulu gitu ya, ya mungkin sekarang ketika sekarang itu dalam posisi yang kita sudah bisa berkolaborasi dengan lintas ilmu gitu. karena ya sedikit, sedikit demi sedikit sudah sudah sudah teratasi lah problem-problem ya. sedikit ya gitu terus kalau misalnya Jeki bilang saya bilang bahwa kau harus bisa berjalan dengan sendirinya tanpa misalnya kehadiran Mas Wahyu di sana. Apa yang Mas Wahyu bakal lakukan kalau misalnya udah kau bisa jalan sendiri? Ini cita-cita kita, -cita. kita punya riset, punya riset lagi. Riset lagi riset. Apa sih yang bisa bertahan lama di fotografi? Apa yang berkembang, utar di, di Bion, lah di fotografi ke depannya, saya percaya bahwa yang memegang fotografi kedepannya adalah memegang data itu yang sedang kita rintis di IPA dan saya mah pengen ketika ini sudah selesai gitu saya mah pengen pensiun di museum kita punya museum fotografi gitu, tempat kita tempat kita nyumput lah tapi termasuk target bidang selanjutnya di RAU sendiri studio fotografi itu tempat kita pensiun kita menyiapkan tempat kita pensiun dalam hatian kita nggak mau ikut hirup pikuk gitu ya, kan jadi, ntar... jadi uh, bidang museum ini udah bener-bener nah ini nih sesepuhnya raw udah, udah di sini yang lain pergerakannya temur jalan ya <laughs> ya kapan karena... panti jombonya ya. ya, itu, itu itu bukan panti Jum, itu sebenarnya main harta karun loh dari situ <laughs> yang menghidupin gua sampai tua ntar ya di museum itu Setuju, setuju, setuju, setuju. karena ya tadi gitu kita yakin tadi salah atau benar kita punya prediksi gitu. bahwa yang pintar yang bisa Bukan. cuyah, cuyah itu ntar mengant, ya. bisa, know, okay. bisa pemegang <laughs> fotografi di depannya adalah orang yang memegang data, data fotografi yeah, ya. ya. Itu makanya kita perpindahan, makanya di pagi tarikh gimana kita mengolah arsip fotografi. Arsip di sini berarti IP itu membawa arsip di sini dalam bentuk cetak. Apapun yang berhubungan dengan fotografi. Film, berarti film cetak, cetak dengan apapun. walaupun medianya online eh medianya media fisik digital pun tapi harus fisik. Oh, harus fisik. Apapun artefak-artefak fotografi, data-data fotografi, nanti kita digitalisasi. Nah, itu bisa dimontonis jadi apapun gitu kedepannya bisa ya bisa memperkaya semuanya. Ya, harus ya. karena gitu kita belajar. Kenapa kita kita nggak punya harus punya museum dan gimana? Mempunyai arsip itu juga belajar dari senior-senior kita yang setelah meninggal itu hartanya hartanya dalam artian kekayaan intelektual di fotografi nggak jadi apa-apa. Harusnya itu Oleh bisa dimanfaatkan dim... banyak orang yang aneh. Harusnya minimal itu berguna untuk keluarganya. Ya. Nah itu yang kita rintis. Pro, Ipa akan bikin prototip yang bisa masih jauh lah tapi kita kan bikin prototek yang bisa apa ya nice karya-karya fotografer-fotografer senior kita itu untuk jadi sesuatu maintenancenya ya minimal itu akan menghasilkan minimal untuk siapa untuk keturunan keluarga. nah itu sih yang juga tertarik banget ngebahas ipa mungkin ipa itu untuk arsipin arsip itu harus ber berbentuk fisik dan mungkin IPA sendiri udah mulai bersinggungan langsung gak sih dengan misalnya ini sesuatu hal yang besar ya untuk pergerakan IPA itu karena mungkin bisa jadi warisan sesuatu daerah warisan suatu kelompok itu udah mulai ada pergerakan yang berlangsung sama kayak misalnya tingkat pemerintahnya gak sih kalau dari ya kembali lagi kita itu tidak untuk awal-awal itu tidak pernah cengeng harus harus bersinggungan dengan government gitu hmm. ya sudah gitu kita bergerak aja antar kalau ada emang pemerintah ataupun pihak-pihak yang lain tertarik untuk support ataupun ikut berkolaborasi mah gitu tapi sejauh ini belum ya belum kita juga emang belum belum belum punya niat untuk untuk kesana tapi emang pada akhirnya kita harus harus melakukan jalan itu ke situ gitu karena ya ngomong tentang arsip pembiayaannya nggak dikit karena kita juga nanti butuh government, to government gitu. untuk government untuk bisa ngambil arsip dari luar ke sini dan sebenarnya. biar kekuatan kekuatan nasib kita dan lain-lainnya itu iya. masih kuat kan iya. kalau kita pada kita ades, pada arsip pada dasarnya nanti emang e, akan bekerjasama dengan pemangku kepentingan terutama ya negara ya, gitu. mau, ya. Nggak nggak ya mau ya jangan mau, mau. diarsip Di gitu itu emang intinya kalau kita bergerak mah tunjukin dulu deh gitu jangan yeah. banyak biar mereka yang datang Enggak juga, yang okay. gitu, terlalu sombong kalau kita. <laughs> Tapi tadi itu... kita sudah gitu. sombong, -sombong <laughs> gitu. <laughs> Minimal ketika ada yang kita tawarkan, kita sudah punya oh yang lakukan itu kayak gini, kayak gini, kayak Projeknya gini. Proyeknya udah jalan. Udah jalan. Eh, jalanin dulu aja gitu masalah. Masalahnya ada kedepan nyambang orangnya di mana ya, ya, gitu. gitu. Ikutin dan memang udah pada tahap segini kita harus kayak gini. Batasnya kita harus. Ya, ini minder gitu. banget sih, Pak Pak di mana Raja sendiri udah bilang bahwa untuk literasi fotografer Indonesia aja bisa belum banyak ya literasi untuk fotografer Indonesia belum banyak apalagi dalam bentuk yang udah benar-benar di saat literasi udah banyak pengarsipan pun udah nggak terlalu sulit mungkin ya beda lagi literasi satu hal yang berbeda dengan arsip kalau bisa menyangkut banyak hal, salah satunya pengarsipan di literasi banyak banget kalau ngomong tentang jadi arsip. salah satu bagian dari arsipnya aja sebenarnya membuat arsip itu salah, salah satu bagian, bagian dari arsip ketika ngomong arsip itu sesuatu yang memang luas sesuatu yang besar gitu Maksudnya besar dalam artian butuh penanganannya yang emang ekstra ekstra ekstra ekstra lagi makanya kenapa kita taruh pencapaiannya itu tertinggi di kita gitu kan bahwa di arsip dan di museum museum itu bagi kami adalah puncak peradaban itu adalah di museum dan di Indonesia belum ada gitu, museum di luar udah banyak ya ada, udah udah ada. Diada, di luar di ada di luar mah ada pasti museum fotografi khusus iya hmm. iya ya, ya, ya. yang ada di museum-museum aja rata-rata menampilkan hasil-hasil fotonya banyak sih maksudnya iya di yang di museum ya. itu kan rata-rata dokumentasinya itu dalam hmm. bentuk foto ya tapi museum fotografinya sendiri belum ada gitu belum ada <laughs> Lucu juga ya, lucu juga. Medianya dipakai untuk museum, tapi bidang ini enggak nggak dibikinin museumnya gitu. ya makanya itu cita-cita terbesar kami adalah punya museum fotografi sendiri. Itu dan ya, nggak bisa. bisa. bisa. Biar bayar <laughs> <mulai, laughs> bayar tiket. Harus bayar tiket. Harus, Harus, Harus dimulai bahwa ya, kita menghargai. Itu suatu bayar tiket itu juga. Nah dikasih gratis Surabaya mah ya. Payah nah dikasih gratis mah ya. Saya anak kan gitu, langsung protes gitu. Sayang <laughs> banget kira gitu, misalnya kita terbiasa dengan hal kayak gitu. Ya. mulai dia edukasi kita itu lah masuk. Ke museum Karena museum juga kan oh. butuh pendapatan lain. Nah, ya. Yang mau yang... untuk bersih untuk menjaga arsipnya. ini ya, salah, salah satu yang bisa diandalkan kan ada ticketing Ticketing di selain program-program lain tapi ticketing itu salah satu salah satu yang bisa sangat menghidupkan, sangat menghidupkanlah museum itu kita usah muluk-muluk kecil aja dulu iya ya kalau misalnya nggak mulai dari sekarang kayak misalnya kita berbicara literasi arsip oh. eh, kalau nggak misalnya dimulai dari sekarang di bidang fotografi yang jauh kita tahu sendiri bahwa sekarang aja tempat cetak foto itu udah semakin menipis yang udah makin banyak yang hilang. Ya, kebutuhan foto dicetak itu udah lebih ke hubungannya lebih ke kayak pekerjaan, kayak wedding hmm. atau apa yang masih menggunakan itu tapi di luar itu ya, untuk cetak foto aja saya pribadi, untuk pekerjaan mungkin 10% pekerjaan saya, saya cetak di luar itu benar-benar hanya menjadi flash hanya pengiriman data, kalau, kalau nggak misalnya Mas Wahyu dan teman-teman atau kita memulai untuk pinter-pinter arsip atau itu lama-lama bisa hilang. Ya. ya, ya satu lagi kita ngomong budaya fotografi Indonesia, kalau nggak ada arsip, mau cerita tentang apa Ya akan hilang di telan peradaban ketika kita tidak punya arsip untuk bahan minimal bercerita lah, itu tentang apa sih jejak fotografi Indonesia. Oh, konon mah si Etta Motretio iya. karya nama iyo ketika nggak ada sesuatu fisiknya loh, cuma dongeng aja gitu sebentar sekarang fotografi hampir di mungkin hampir di semua penelitian jadi data primer gitu jadi tadi fotografinya sendiri tidak dihargai ya, pelakunya aja medium fotografinya pelakunya sendiri. aja <laughs> pelakunya aja gitu jadi emang ya mudah-mudahan gitu emang PR besar gitu karena ya PR semua orang sih bukan PR masalah hmm. sebenarnya jadi sebenarnya eh, PR besar kita adalah gimana ya siapapun yang dulu duluan bukan masalah Kompetisi apapun ya. pihak yang bisa mendirikan museum itu sangat mungkin sangat, sangat bagus. Makin banyak museum fotografi di Indonesia semakin bagus dan bisa jadi daya tarik juga. Bisa gitu karena ya kayak misalnya yang kayak uh, fotografer pertama di Bandung ya? atau kalau fotografer pertama di Bandung belum tahu ya siapa gitu. Uh, perlu nah, masih banyak maksudnya data literasi belum kita ya, belum sampai Indonesia ngejawab itu aja. Tapi kalau ini. di Indonesia bisa dipilihlah adalah fotografer terkemui ya adalah kasihan Cepas. Itu dari, dari fotografer terkemui pertama ya. Itu bisa dipastikan bahwa Cepas karena apa ya berdasarkan tadi arsip yang ada. Kita ngom, kalau kalau mengeluarkan statement tentang sejarah ataupun tentang sosok sosok Kotak fotografi ya harus berdasarkan asip, kan? Cuma dongeng-dongeng aja. Ya. Nah, soalnya saya juga pernah dengar gitu. Hmm. Eh, saya pernah dengar bahwa yang membawa konsep perawating fotografi sebenarnya bukan dari luar negeri. Kalau di luar negeri itu nggak ada malah. Yang saya pernah dengar nggak tahu lupa lagi saya namanya. Cuman koreksi juga teman-teman kalau yang tahu ya bahwa itu adalah fotografer dari Medan. Mungkin. Ya. Ya, sayang banget ya kalau misalnya emang nah, ada arsip dan data-datanya nah itu makanya kita sangat satu konsentrasi sama ya. konsentrasi sejarah fotografi Indonesia makanya kita uh, pernah bikin riset dan bikin film dokumenter tentang perjalanan sejarah fotografi Indonesia itu belum lengkap gitu. uh, belum lengkap banget tapi setidaknya bisa menggambarkan nah itu sebenarnya tugas kita masing-masing untuk bisa men menuliskan minimal atau mendokumentasikan tentang pembabakan atau tokoh-tokoh foto fotografi di Indonesia ataupun hmm. apapun perkembangan dari fotografi Indonesia dituliskan dan nah, ayo mari bersama-sama menyusun jejak ya. langkah fotografi Indonesia begitu fotografi Indonesia masuk sampai zaman sekarang nah, itu ya yang yang di, dikonsen adalah kayak kenapa kita di rotek take class itu di kelas kita yang kita tekankan adalah sejarah sejarah fotografi itu yang kita ajarkan pertama kali adalah mendekati fotografi. Biar orang paham dan fotografinya bukan fotografi luar, fotografi Indonesia. Kenapa biar tahu peradaban fotografi Indonesia itu kayak apa? Dan orang di luar pun tahu gitu perkembangan nah, Indonesia per... itu seperti apa. Iya, ya bukan mungkin... lu lagi lu lagi gitu. Iya, iya, bahwa ketika kita uh, melihat fotografi Indonesia, bahwa ya perkembangannya dulu memang. Emang kita tidak kalah dengan, dengan di luar ya, gitu. Tapi emang ada fraksi kenapa fotografi Indonesia mengalami kemunduran dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu kalau kita tidak mencatatkan dan tidak mengenalkan, gitu kan? Ya orang akan jadi kayak Miss Entity, gitu. Lo akan jadi fotografer luar, gitu. Bukan jadi fotografer Indonesia. walaupun fotografer Indonesia yang yang yang sedang kami cari lagi, yang gitu. ingin kita cari lagi adalah mencari identitas eh, fotografi Indonesia itu kayak apa muluk-muluk tapi ya nggak apa-apa gitu oh ini mulainya kalau iya, jalan-jalan iya, kita nggak makan tahu iya, juga itu muluk-muluk iya, atau enggak banyak banyak kok ngapain nyari-nyari yang nggak masalah gitu da, ya data itu penting loh data data da buat kita mah penting gitu mencari identitas kayak sekarang kita juga nggak punya identitas gitu kayak perjalanan ya. fotografi namanya, saya, ya, Indonesia ya ya ini. ditanya lagi fotografi Indonesia itu kayak apa kayak siga siga iya siga iya tapi kan siga gitu ya. Eh, baru mengawang-awang tanpa data dan, dan uh, uh, tanpa pernah dengan ya, kenyata, siapa sih yang bawahnya. Uh, fotografi Indonesia Si eh, siga iya loh. nah Akhirnya, jujur jaki pun nggak pernah nggak nggak bakalan tahu fotografer-fotografer yang udah maestro atau senior fotografi kalau belum ada buku memotret pemotret jujur untuk pribadi lu ngolongin lingkup Bandung aja. jangankan untuk Indonesia dan ternyata eh, buku ini pun pengen akan dibikin jilid dua karena jilid satu belum mewakili ya belum terlalu mewakili semuanya ternyata ya, ya maksudnya ya di sini jadi sadar bahwa yang namanya data itu penting banget Petit. Apalagi diarsipkan menjadi, ya, ya dibikin literasinya, dibikin buku, dijelaskan siapa ini, siapa ini, karyanya apa, itu sesuatu hal yang harus di, diwarisi untuk anak cucu ke depan gitu, generasi-generasi muda pada zamannya harus mengerti itu. Ya, ya sebenarnya dikasih fondasi yang kokoh lah, ya, ya biar tidak bangga dengan kebudayaan fotografi bangsa lain gitu, ya. Hmm. mau gak mau itu memang kita masih jadi kayak jadi ya secara tidak langsung bahwa masih menanamkan namanya kolonialisme di dalam fotografi itu masih berlaku praktek-praktek praktek kolonialisme di fotografi menurut saya masih berlaku hingga saat ini dan ada beberapa orang juga fotografer fotografer indonesia masuk dan dihargai di luar negeri itu sebagai 100 fotografer berpengaruh di dunia hmm. iya, cuma pandun ya Uh, ya mungkin banyak lah sudah banyak, mulai, sudah mulai ya. banyak tapi kan uh, masih kayak kayak apa ya rendah diri lah gitu. sifat-sifat eh, apa akibat Kursi dari silahkan. apa ya kolonialnya kan memang dibikin kita tidak punya kepercayaan diri terhadap apa, apa yang kita miliki terus kemampuan kita gitu. Tapi yang saya sedihnya malahan fotografer-fotografer uh, muda kayak saya. Wah, perempuan, gara perempuan muda kayak saya itu nggak mengenal orang-orang itu. Iya, yang sangat disayangkan itu iya. oh, ya, ya dikenalkan dengan <laughs> yang dikenal adalah seleb seleb sosial media, fotografer iya. yang yang famous di sosial media mau nggak mau gitu kan. Cuma enggak salah. nggak salah. Enggak. Sekarang PR kita bersama adalah kita gimana harus cari tahu uh, ada Orang-orang yang bisa mengangkat orang-orang ya. hebat ini ke, ke dunia sosmed, entah ya. itu dengan medium apapun lah gitu. Tidak perlu kita kenalkan gitu, sok si A gitu. dengan cara video call ataupun ya banyak banyak. Jadi teknologi yang sekarang ini ya, kayak sosial media dan sebagainya itu ya kita gunakan untuk ya mengenalkan tokoh-tokoh fotografi, mengenalkan gimana fotografi Indonesia itu kayak gimana itu sebenarnya harus banyak pihak-pihak yang mulai memikirkan itu. Nah jadi teman-teman uh, di sini yang saya yang saya tahu, ya pura -pura, pura pura benar, yang saya tahu bahwa banyak banget yang uh, mengulik atau benar-benar mencari tahu tentang dunia fotografi di Indonesia. Tapi kita sebenarnya masih jalan masing-masing. Ya. Nah mungkin dengan adanya video ini teman-teman bisa teredukasi atau tahu bahwa ada loh satu wadah di sini yang bernama Sindikat yang yuk kita bareng-bareng, kita cari tahu. Kita benar-benar bareng-bareng mengembangkan fotografi bukan hanya sekedar mengembangkan fotografernya. Tapi di sini kita bisa mengembangkan suatu pergerakannya, bisa mengembangkan tentang sejarah fotografi sendiri lagi di Indonesia, di mana kasarnya kalau misalnya kita berangkat ke luar negeri ditanya se sejarah fotografi di Indonesia, kita bisa jawab. Bisa... Mbak Wan duk lah. <laughs> <laughs> ya kan enggak mau sejarah kan gimana yang bikinnya kan iya. gitu. <laughs> tapi ya enggak. Benar kan kalau sejarah fotografi ke mana-mana ya kita serang ini. Iya. Ya enggak apa-apa, kuis bagus kita, gitu. tapi ketika kita ngomong sejarah emang saya bilang gitu, eh secara bisa salah gitu, tapi kita enggak boleh bohong. Iya. Tergantung siapa narasumbernya. Jika gitu, kita ya. ngomong di sejarah ya kalau saya sendiri ya kalau enggak ada eh arsipnya atau literasi sikeng yes. atau itu nggak berani kita bersteak nah, tadi mau tentang gimana, apa sih kekurangan fotografi Indonesia adalah orang kurang berani menitikkan peran kita nggak mau berbagi peran ya sekarang mulai sekarang kalau mau nitikkan peran gitu. misalnya row yes. yang nakal gitu ada yang baik siapa ini baik ini siapa atau itu kita kebiasaan dari superman semuanya bisa semua bisa bedanya kenapa Kenapa di role itu, skala yang kita pengen itu, misalnya dari 1 sampai 10 tadi, kenapa bisa bikin Karena kita saling membutuhkan, kita bakal terjadi komunikasi amat, kita saling membutuhkan. Gue bisa sampai 10, sombongnya. Gitu. Masih bisa, gitu. ini sekalian aja. Bisa sampai 10, tapi akan pada posisi yang lo kayak lu nggak membutuhkan yang lain. Nah, yang kita perlukan adalah peran-peran itu, marilah kita berbagi peran. Lo sebagai apa? Lo sebagai fotografernya, jadilah fotografer yang baik. Gue misalnya uh, jadi aktivis fotografi, ya jadilah aktivis fotografi uh, Sebagai apa, jadi kurator, jadilah kurator yang Jadi saling membentukkan, siapa nih kuratornya? Si A Siapa nih fotografi ini? Siapa yang punya galeri? Si A Kan jelas gitu, gua gak penerbitnya. Ya. siapa penerbitnya atau siapa, jadi jelas Terus oh, si A, si B, si C, jadi si kan jelas, perannya jelas Jadi perannya itu saling melengkapi gitu ya, Selama ini kan kabelnya dihabuk atau dihabuk nah, Semua, jadi, raw, jadi emang fotografi Indonesia bah, bah. itu superman, semua banyak superman gitu kalau ada orang yang bisa jadi superman, tapi lo nggak akan bisa spesial ketika lo hanya sendiri uh, menguasai hal-hal yang spesifik tapi bisa mah ya bisa, tapi lo tidak istimewa dan, hmm. dan lo menghidupkan ekosistem adalah lo sudah mulai berperan siapa lo antagonis, ya, udah gue protagonis hmm. Gua <laughs> berperan sebagai fotografer yang teranianya gue sebagai fotografernya cukup mengangani gitu. Tapi kan itu sudah sudah jelas gitu perannya gitu. Oh kalau bagian kritik masih A, gitu. oh bagian mewacanakan masih B. Oh bagian In style, bagian yeah. oh bagian yang meluruskan misalnya orang akademisi gitu. Dia punya dalil-dalil gitu pasti. Nah, kan perlu juga gitu yeah. kan biar tidak tersesat itu kan. Dalil-dalil itu dikeluarkan dari mana ya orang akademisi itu kan? Okay, harus mengeluarkan dalil gitu. Ya karena secara Ilmuwan mereka ada. dipertanggungjawabkan secara akademis. Nah itu sih peran-peran itu akademisi punya makanya tadi kita memprotes memprotes tentang konsep pendidikan, pendidikan itu biar si akademisi punya peran ini punya perannya sendiri punya peran sendiri terhadap ya itu tadi. Ketika udah titik-titik udah jelas nih, perannya kampus itu apa terus perannya perannya si fotografer apa, perannya si C, apa, D, apa, itu ya jelas itu enak gitu, itu akan jadi satu ekosistem yang lengkap, nah mulai yang di Indonesia mah belum menurut saya nih, menurut saya ya akan, itu nggak ada, masih banyak superman yang gue bisa semua <laughs> ya sering, saya sering debat gitu, maksudnya, saya sering debat dengan beberapa senior yang bawa. ya lo, kalau lo melakukan semuanya ya lo nggak bisa berbagi peran, peran lo itu aja semua lo lahap sendiri gitu terus ya lu gak akan jadi spesial gitu biarpun lu ya pasti lu punya keterbatasan di bidang A gitu, gak semua lu harus bisa gitu, gitu ngeri, ngerin teman-teman ya makanya eh, jadi sendiri di sini kenapa bikin video yang kayak gini, karena terlalu merasa jadi hidup di dunia foto-video ini bener-bener merasa survive sendiri gue bisa kok bertahan sendiri gue bisa kok hidup di dunia foto-video sendiri tanpa berkomunikasi dengan orang lain yang tentang ya, Nah, itu yang harus kita luruskan lagi bahwa hidup lo untuk fotografi itu hidup lo sendiri. Tapi ketika, ketika lo berfotografi bukan hanya untuk diri lo sendiri, lo harus bisa memikirkan itu. Ya. Harus selesai dulu, maksudnya peran-peran you know, uh, itu dijadikan sebagai apa? Ketika lo mikir fotografi juga harus mikir bahwa fotografi itu buat orang lain juga, buat fotografi, buat diri sendiri. Nah, itu gitu maksudnya ya peran-peran itu ketika kita mencoba memikirkan ya itu sebenarnya balik lagi ke nah, bukan ke masing-masing balik lagi ke eh, kesadaran kesadaran merasa ada dong <guluh> yang ini nggak masuk ke ngehan kan nggak enak balik lagi ke sebenarnya titik-titik itu sebenarnya balik lagi untuk sebenarnya kebutuhan kita kita sendiri. Tujuh. Karena kita berkembang saya fotografer gitu, akan lebih berkembang lagi ketika lu bergaul dengan riset. periset. Itu kan bisa, eh tahun depan itu apa sih trennya? Oh ini, oh ini kebutuhan challenge di depan itu mikirin. Bukan lu aja mikirin. Apa yang terjadi di fotografi zaman sekarang gitu? Ya berkembang itu, masih maksudnya. Bener, ya. Adanya peran-peran itu akan sebenarnya saling saling saling melengkapi. Satu saling melengkapi, satu lagi bisa jadi support ya. Uh, bisa jadi membantu kita secara individu. Jadi ya semua udah ada yang mikirin dengan keahlian masing-masing. Dan uh, udah itu teman-teman kalau misalnya teman-teman uh, yang nonton di sini, oh gabung gimana caranya? Binausin dikatin. Gabung. Wah berat. Deh nilai <tik> pahalanya harus tinggi, sudah satu lakon baik dan kantor polisi, sudah harus punya sertifikat surga, kan gitu gak? Nggak <tik> ya? <tik> <tik> ah bergabung di Rauf, ya, nah ini uh, kita berusaha siapapun boleh, bukan siapapun boleh gitu, makanya kita bikin ini ini retro center ini bagian dalam dari retro center kecil kan gitu di luarnya lebih kecil lagi gitu nah, ini di pasar <laughs> di pasar nah itu kenapa nah, kenapa, kenapa ada pada tempat di pasar itu wah ini sesuatu yang emang lama kita impikan jadi kita mempunyai satu ruang bersama satu ruang bersama yang ramah satu ruang bersama yang ramah kenapa pasar gitu Mungkin fungsi pasar jadi sebenarnya fungsi pasar tuh kayak fungsi-fungsi pasar sebagai tempat sosialisasi tempat transaksi jual beli, ketemu orang nah, fungsi-fungsi pasar itu salah satu kita balik dari fungsi fotografi lo akan banyak menemukan banyak kemungkinan ketika lo punya tempat di pasar nah, kenapa pasar lagi, bahwa kita tidak mau membangun namanya border pager, lo masuk ke raw Bukan masuk, ini pintu masuk. Bro. Petrol Center ini pintu masuk. Bro. Lo tidak punya, kayak lo nggak harus masuk lewat dalam. Masuk masuk aja, langsung masuk ke rumah kita. Makanya kita pengen kasar, jadi emang tahu ini kita tidak pengen ada membatasin satu pagar. Nah, kebetulan, gimana masuknya ya? Masuk aja ke sini, lo nggak ada harus kayak gimana? Ya intinya lo ketika lo bergaul dengan kita gitu ya terjadi alami aja entar lu mau jadi apa ya mau jadi apa di sini ya bebas bebas ya. gitu lu mau keluar masuk sini juga bebas ya. nah, nah, sebenarnya gimana masuknya ya kita nggak ada pendidikan khusus atau syarat khusus ya tapi kasih satu ya harus sertifikasi ketika lu jadi profesional lu harus sertifikasi gengsium <laughs> <Sengke siung>. kalau <laughs> profesional lu harus sertifikasi uh, ya masuk sini masuk aja Ya, berproses secara alamiah ya. karena kita pengen satu gitu. satu pengen sesuatu yang lo lakukan itu ya berdasarkan kesukaan enjoy lo sukanya dimana mana yaitu kalau di sini misalnya menarik ya lo masuk kalau nggak menarik oh ini ternata bullshit gitu ya sudah lo keluar aja gitu -gitu. ketika ada paksaan gitu maksudnya ya bebas bebas merdeka jadi emang masuknya ya lo masuk secara alam alamiah ya. pintunya yang bisa lewat Salah satu pintu utama kita adalah lewat RRC ini. Jadi lah, ya jika Bandung, <laughs> <laughs> harus pakai visa yang masih masih RRC. <laughs> Itu sih, ya ya Mereka kan pakai tempat syutingnya jurnalis. Sebenarnya saya tempat yang ya bisa, <laughs> nyaman, nyaman sini Mas gitu. Itu di pusat kota Bandung, di Golden Center. Makanya <laughs> dagong nggak dipilih karena kurang oh, pusat ya. Kurang pusat sih, kurang pusat ya, ya. dekat. Ini pusat kota ini. <laughs> tempat elit, pusat pusat kota, mana pusat kota. itu sih, emang cari-cari ya emang yang pengen, dia ya pengen cari tempat yang homey gitu. ini sangat, acaranya buat kami sebagai homey gitu jadi emang ya kayak rumah aja gitu, Di siapapun gitu. bukan hanya punya roh dan lingkarannya roh bukan semua semua yang memang tertarik menakunin bidang fotografi yang tidak memotret. atau yang suka motor juga sama masalah gitu. yang suka fotografi ya datang aja ter terjadi proses secara alamiah aja di sini. bisa lewat kelas, ntar itu kelasnya oh, kelas cetak, kelas fotografi teknis. Gitu, itu salah satu ya. salah satu jalan juga lo untuk bisa ya salah satu kita mencari Sdm adalah lewat kelas kita itu. Gitu. kita ikut yang memang kita kita sengaja untuk bikin ya kita bisa nyelensi Sdm dari situ yang bisa mengisi ekosistem fotografilah Ya itu sih masuknya memang. Apalagi ya syaratnya terima kasih oh, kita nggak mampu <laughs> sama <sangat. laughs> oh, jangan keluaran nggak mampu paling <laughs> ada haratis kabeh gitu. Yes. dan kecuali juga, kopinya bayar <laughs> dan juga nah, untuk teman-teman yang pengen kepo tentang retro sendiri ntar kita bakal tampilin dimana dimana di ini terserah ntar kita bakal tampilin instagramnya disini uh, mungkin facebooknya facebooknya juga ada di, ntar di deskripsi juga kita bakal tampilin makasih banyak juga mas Wahyu udah mau jadi narasumber kita mau berbagi pengalaman tentang Uh, awal mula raw dan awal mula karir Mas Wahyu di dunia fotografi ini Pokoknya makasih banyak buat juga teman-teman yang udah ngikutin video kita Dan apa ya Sampai ketemu di video selanjutnya